pagi ini uh, adalah kuliah 2 dan 3 tajuk dia Kepentingan Iklim Pendekatan Sistem Sfera-Sfera Bumi dan Perubahan Tenaga uh, saya rasa kepentingan iklim dalam kuliah pengenalan saya sudah huraikan so uh, subtopik dalam hari ini adalah pendekatan sistem sebagai sesuatu uh, cara untuk mendekati Uh, iklim bagaimana kita study atau kaji iklim menggunakan sistem uh, berbagai sistem terbuka, tertutup dan terpencil khususnya dalam iklim konsep keseimbangan dan juga maklum balas dan akhir sekali uh, hubungan atmosfera dengan sfera yang lain dan juga sedikit tentang perubahan tenaga dan iklim Sistem dan kitaran itu memang sesuatu perkara yang sangat penting dalam geografi, khususnya dalam uh, iklim. Jadi uh, masalah dia sentiasa kita tak faham apa itu satu sistem. Sering kali kita kata sistem ini, sistem sungai, sistem ribut, tetapi kita tak faham apa yang dimasukkan. Sebenarnya uh, kalau diberi definisi yang betul, sesuatu sistem ialah satu set uh, barangan. Yang ada order, terorder dan mempunyai atribut Atribut itu ialah sub-sistem uh, Yang dikaitkan oleh aliran tenaga dan jisim Dalam sistem itu <coughs> Kalau kita pecahkan dia uh, Kita ada tujuh ciri Ciri satu ialah Sistem itu uh, mempunyai sub-sistem sub subset atau set barangan Yang terkait Nombor dua Uh, mesti ada kaitan aliran tenaga dan jisem di dalam sistem itu. Uh, sistem itu kita boleh asingkan uh, daripada alam sekitar. Kita lihat saja dengan jelas kita tahu, ini beza, ada dua dia. Dan elemen dia tersusun uh, dalam satu siri yang berkaitan antara satu sama lain. Ia mempunyai uh, subsistem seperti uh, kalau kita lihat, Uh, sepohon pokok, ada daun, ada sistem akar, batang dan sebagainya dan mempunyai input dan output tenaga dan input dan output itu akan menentukan adakah sistem itu seimbang, berkembang ataupun menguncup dalam sistem atmosfera, kebanyakan sistem itu kita boleh lihat dia berkembang apabila input lebih daripada output dan Sekiranya output adalah lebih dari input dia akan menguncup ataupun lama-lama akan mati. Nanti saya akan tunjuk beberapa contoh. Dan uh, sistem itu boleh menukar tenaga dengan sistem yang lain. So tujuh ciri itu sebenarnya datang daripada atas definasi itu. Uh, secara umum dalam dunia ada tiga jenis sistem, sistem terbuka, tertutup dan remote atau terpencil. Uh, Gambar saja menunjukkan bahawa sekiranya sistem itu ada input tenaga, input jisim dan juga output tenaga dan jisim, dia adalah sistem terbuka. Kedua-dua, pertukaran tenaga dan jisim ada. Nombor dua ialah jika ada pertukaran tenaga tetapi tidak ada pertukaran jisim, dia adalah sistem tertutup. Dan akhir sekali, langsung tidak ada pertukaran tenaga dan jisim adalah sistem terpencil ini contoh-contoh sistem kira sekiranya sistem atmosfera diambil kira apakah jenis sistem itu, kita anggap atmosfera saja sebagai satu sistem, sini adakah sistem itu terbuka tertutup atau terpencil terbuka, sebab sistem itu menukar tenaga dan jisim dengan bumi Okay. Dia adalah satu sistem terbuka dan juga sistem atmosfera mempunyai banyak subsistem. Dalam atmosfera kita lihat itu dia ada sistem angin, awan, tekanan dan lain-lain. Dalam kitaran hidrologi kita boleh lihat semua sistem itu. Okay. Itu juga satu gambar saja untuk menunjukkan uh, berbagai jenis sistem. Contoh-contoh sistem lagi, uh, jika sistem bumi atmosfera diambil sebagai satu sistem yang bergabung, planet bumi diambil sebagai satu sistem, apakah jenis sistem itu? Tertutup sebab apa? Sebab sistem itu hanya tukar tenaga dengan luar, tenaga matahari masuk pada waktu siang, waktu malam tenaga bumi keluar ke angkasa, so dia tidak ada jisim masukan so dia adalah satu sistem tertutup. Semua planet adalah sistem tertutup Dalam hal yang sama Matahari, bulan, semua adalah sistem tertutup Semua handphone kena tutup ha, sila. Sistem bumi juga mempunyai banyak subsistem Tasik, sungai, hutan, iklim dan sebagainya Dan semua itu adalah sistem terbuka Sistem terpencih pula dalam dunia sebenar tidak ada. Jadi, uh, kita hanya wujudkan sistem itu dalam makmal untuk uji kaji saja. Misalnya, kalau kita ambil uh, satu jenis tumbuhan masuk dalam botol, tutup botol, masuk dalam bilik gelap, dia tidak ada tenaga, tidak ada air, tidak ada uh, baja dan sebagainya, maka kita kena lihat berapa lama tumbuhan boleh hidup, itu adalah satu sistem terpencil kan? Kalau kita masuk orang Dalam bilik gelap Tak bagi makanan, tak bagi cahaya Juga boleh dikira sebagai Sistem terpencil Dan saya rasa dalam penjara Ada ada lakukan benda ini Sekiranya Penjahat itu memang sangat jahat okay, Contoh lagi Sistem-sistem kita boleh lihat juga dalam gambar raja itu Secara umum semua sistem-sistem semula jadi yang hidup adalah dikelaskan sebagai sistem terbuka. Batu macam mana? Kalau kita ambil seketul batul ataupun emas, kita jumpa satu nugget, ha? McDonald's begini, anda nugget kan? Tapi kita panggil kalau kita jumpa satu ketul emas dalam sungai, itu juga nugget emas. Ha? Kita panggil itu nugget. So, adakah itu batu? dan juga emas itu kira sebagai sistem apa? Adakah dia boleh serap tenaga, boleh keluarkan tenaga. Boleh kan? Ah. Adakah dia boleh serap lembapan dan keluarkan lembapan? Ha? Dalam emas ke besi tak boleh kan? Ha. So dia dia hanya boleh klaskan sebagai sistem tertutup saja. Batu itu boleh sebab batu boleh serap air. Dan juga boleh keluar air. Okey, dari segi atmosfera, dia bertindak sebagai satu sistem terbuka sebab menerima tenaga dari matahari pada waktu siang, waktu malam juga tenaga keluar ha? pada waktu malam. Uh, atmosfera juga menerima haba dari bumi, dan juga pada waktu malam juga boleh membalikkan haba itu selain daripada itu atmosfera menukar jisem dengan bumi, sebab pada waktu siang itu ada sejatan, sejatan itu air air adalah jisem, masuk dalam situ selain daripada air, juga ada habuk ataupun uh, habuk ditiupkan, naik ke atas dalam atmosfera, habuk itu adalah pepejal, so dikira sebagai jisem juga okay. so apa, lama-lama jisem itu jatuh kembali kepada permukaan daratan, jadi output dia. So, sistem atmosfera menukar jisem dengan tenaga uh, dengan sistem bumi. So, dikelaskan sebagai sistem terbuka. Dan kalau kita lihat secara besaran uh, seluruh bumi, memang kita boleh lihat uh, uh, input tenaga dan output tenaga, uh, input jisem dan output jisem. Jisem itu hanya di, di antara atmosfera dengan bumi saja, bukan dengan luar. Ha? Dengan luar, angkasa itu hanya tenaga saja. Okey, uh, Sekarang kita beralih kepada maklum balas. Apa yang dimaksudkan oleh maklum balas sesuatu sistem? Maklum balas sesuatu sistem merupakan uh, sesuatu isyarat yang diberikan kepada sistem itu uh, untuk uh, memberitahu sistem itu adakah sistem itu perlu mengembang, membesar ataupun menguncuk. Uh, contoh yang bagus ialah, okay, kalau kita ada hujan, ataupun uh, bahangan ataupun angin, uh, tambah atau kurang semua unsur ini akan menentukan adakah sesuatu sistem itu membesar ataupun menguncup. Misalnya, kalau kita lihat uh, ribut, Ribut itu sebenarnya dia membesar bergantung kepada sejatan. Sejatan yang datang daripada laut akan memberi tenaga kepada sistem ribut. So, semakin banyak sejatan, semakin membesar. Ha? Sampai hujung sekali, dia akan jadi satu harikan yang besar. Dan bila harikan itu mendarat, maksud dia masuk ke daratan, sudah hilang sumber tenaga dia. Kenapa hilang? Sebab daratan tidak ada air. So bila dari laut dia suruh pindah masuk ke daratan, semua tenaga sudah hilang dan pada masa yang sama dia akan uh, mengeluarkan semua tenaga dalam sistem uh, hujan akan berlaku dengan lebat. So itu dikelaskan sebagai output ribu itu, so, selepas itu ribu itu akan menghancur dan juga menguncup dan mati. So dia akan mengalami uh, proses yang terbalik. Okay? Nanti saya akan tunjukkan satu gambar ajaran. Yang membayangkan itu. ha? So kita lihat uh, dalam maklum balas tu ada dua. Satu adalah sistem maklum balas negatif. satu lagi ialah positif. Yang negatif itu ialah bermaksud bahawa sesuatu isyarat ataupun sumber yang diberikan kepada sistem itu uh, sistem itu akan tidak mengembang lagi. So negatif maksud dia dia akan uh, menyekat ataupun uh, mengurangkan tumbesaran sesuatu sistem itu. Dia tidak menggalakkan respon dalam sistem. Contoh dia kalau kita ada kemarau, okey. Uh, ini akan menyebabkan uh, gurun, tumbuhan gurun bersaiz kecil. So maksud dia subjek yang kita kaji sekarang adalah tumbuhan. So bila tumbuhan itu merasa kemarau panjang sudah datang, dia akan menggugurkan daun Dia akan mengurangkan sistem tumbesaran dan sebagainya Jadi dengan itu sistem kemarau itu sebagai satu isyarat adalah maklum balas negatif Ini menyebabkan tumbuhan itu tidak membesar Menyebabkan dia menjadi kecil Kenapa dia perlu jadi kecil, tidak membesar? Sebab kalau dia membesar, tak ada air, dia akan mati, ya betul kan? So, tapi kalau dia kecil, dia masih boleh hidup dengan air yang begitu kurang. Ha? Sedikit, dia masih boleh hidup. Ha? Kemudian kita lihat satu lagi contoh, kalau ada kesejukan atau frost, uh, ini akan menghadkan nyamuk edis itu membiak, betul kan? Sekarang musim panas, dengue fever sudah begitu serius sekarang. Ha? Tetapi bila tempo sejuk datang, tempo sejuk itu akan tidak menggalakan nyamuk edis membiak. Jadi ini menjadi satu maklum balas negatif kepada pembiakan nyamuk. Sudah so akan menghakkan pembiakan nyamuk itu dan secara tidak langsung akan mengurangkan ha, penyakit itu. Satu lagi contoh ialah musim tengkujo ha, semasa monsun timur laut membawa hujan lebat. Yang memadamkan kebakaran Contoh subjek yang dikaji ialah kebakaran So, bila kebakaran besar berlaku Misalnya dalam hutan Di Malaysia atau di Indonesia Yang tidak dapat terkawal Tetapi bila musim tengkujur datang Banyak hujan Hujan itu akan memadamkan api So, akan menjadi sesuatu Maklum balas negatif kepada pembakaran okay. Apakah maklum balas positif kepada pembakaran? Ha? Angin Betul ha. Kalau angin tiup dengan ha, Sangat kencang di Ini akan macam kita Buat sate kan ha? Dia akan menjadi Api yang lebih besar ha? Selain daripada angin Satu lagi uh, Faktor yang menjadi uh, Maklum balas positif Kepada ke Kebakaran Ialah apa Ialah bahan api dia Dalam hutan Hutan itu ada banyak bahan api Sebab banyak pokok dan sebagainya So kalau dia berlaku di hutan, memang dua perkara yang menggalakkan maklum balas positif kepada kebakaran itu ialah angin dengan bahan api, uh, kayu lah. Huh? Okay. Ini cuma contoh-contoh maklum balas untuk manusia, huh? untuk just perbandingan. Huh? Uh, kalau kita sangat prihatin tentang berat badan, huh? nanti kita timbang saja, kita sudah mungkin sudah naik 5 kilo, kita takutlah lepas tu kita ambil tindakan. Okey? So, maklum balas negatif kepada kita ialah keberatan keberatannya. Kita nampak wah sudah naik 5 kilo, pastu kita makan carrot saja. Exercise, ha? Kita kita ambil tindakanlah exercise, kita makan carrot, kita tak makan lemak-lemak kan untuk kurangkan uh, berat badan. Ataupun ambil ujian dapat F. Sebab selama ini kita main-main saja, ha? Masuk dalam kelas, tak tidak ha, sentiasa ponting, tidak memberi perhatian. Lepas tu bila ujian datang, dapat F. F itu ialah satu maklum balas negatif kepada anda untuk berhenti kegiatan ponting, kegiatan malas, kena-kena kerja keras sikit untuk naikkan ha, grade itu. Itu juga. Ha. Satu lagi, kalau duit sudah habis, ha, itu juga satu maklum balas negatif kepada uh, sifat pembaziran tenaga ataupun pembaziran wang. Kita belanja-belanja-belanja, uh, habis tak ada duit. Maka, itulah maklum balas negatif untuk kita jimat. Okey, kita beralih ke positif pula. Yang positif itu, berlaku jika maklumat yang diberikan tu menggalakkan, uh, Uh, sistem itu respon dengan cepat. Ha? Tadi saya sudah huraikan uh, beberapa contoh dan uh, yang paling bagus adalah kalau kita lihat di sini. Nah, Reboot itu akan berkembang berdasarkan kepada input uh, sejatan. Mula-mula untuk hari nombor satu, dia bentuk sedikit saja, tak tidak boleh dikelaskan sebagai reboot. Ini adalah dia punya tumbesaran. Semakin banyak sejatan, semakin besar. Lihat. Sampai sini sudah jadi Hurricane. Ini Tropical Storm. Ini Pre Storm saja. Pre Storm itu anak dia, anak Storm. Tidak, tidak lagi ada kelas pengkelasan. Cuma di sini ada Tropical Storm. Ribut Tropika. Dari Ribut Tropika sudah jadi Hurricane. Lima hari. Ha? Bila sesuatu Pre Storm itu berlaku di laut, dia akan menjadi sesuatu Hurricane dalam lima hari. Tetapi di, di sini bila sudah jadi Hurricane dia sudah mendarat Mendarat maksud dia sudah sampai ke daratan Semua hujan sudah turun Dia akan kembali macam ini ha? Dari Hurricane Dia lama-lama jadi tropical storm hancur Sebab semua hujan sudah diturunkan Tidak ada input ha? Sejatan lagi ha? Dia matilah kan ha. So uh, Maklum balas positif Apakah maklum balas positif untuk ribut ini Sejatan ha? sejatan dan air masuk ke dalam input dia. Maklum balas negatif untuk dihancur ialah hujan. Ha, lepas semua hujan, dah hilang. Okay, itu dah contohnya yang baru saya jelaskan. Uh, satu lagi yang positif itu kemarau menyebabkan uh, kebakaran. Cuaca kering itu juga sesuatu penggerak ataupun maklum balas positif untuk kebakaran berlaku. Sebab itu, uh, semasa musim kering, pegawai-pegawai uh, hutan tu tidak benarkan uh, kita mengadakan uh, campfire dalam hutan sebab sangat bahaya. Ha? Setiap tahun, beribu-ribu haitar hutan terbakar. Bukan di Malaysia, tapi di Indonesia, di Australia, di Eropa. Pada musim kering, ini berlaku. Kenapa hutan di Malaysia tu jarang-jarang ada kebakaran yang besar? Kita banyak hutan. Hampir 60% daripada permukaan di Malaysia masih hutan. Kita juga ada campfire. kita Tapi kenapa kita tidak ada pembakaran, kebakaran secara besar-besaran yang tidak terkawal? Sebab hutan kita penuh dengan lembapan. Ha? Selalu penuh dengan lembapan. Hujan pun selalu berlaku. Kita tidak ada musim kemarau yang teruk. Ha? Seperti negara lain. Tiap-tiap bulan pun kita ada hujan. Sebab itu dalam hutan kita, pokok, kayu dan semua itu lembap. Sangat susah untuk menyalakan campfire ha? dalam hutan Katulis II. Okay. Ha, keseimbangan sistem ialah, menentukan adakah sistem itu mengembang, seimbang ataupun menguncup. misalnya uh, keadaan mantap itu membayangkan sistem itu sudah kekal, seimbang so input dan output sudah lebih kurang sama okay. keadaan yang mantap ha, ada keseimbangan juga contoh adalah angkat tab surya misalnya jumlah tenaga yang diterima dari matahari itu kita kira sebagai angkat tab surya dia tidak banyak berubah dalam tempoh masa yang pendek iklim-iklim di dunia juga tidak berubah macam Malaysia sudah mengalami iklim katolik takkan kita berubah jadi iklim monsun, monsoon ha? ataupun iklim burun sudah tetap iklim burun dia tidak boleh secara mendadak atau cepat itu tukar pada iklim lain so semua ini iklim sudah kata berada dalam keseimbangan yang mantap keseimbangan dinamik pula ada biasa sikit pada tempoh masa yang panjang itu kita kita nampak ada sedikit perubahan. Misalnya contoh perubahan iklim jangka panjang adalah dikira sebagai keseimbangan dinamik. Dalam 10 tahun tu tidak ada nampak besar tapi tapi dalam 100 tahun kita nampak suhu naik 1 darjah. Itu pemanasan global. Ha. Penipisan lapisan ozon dan lain-lain itu semua boleh dikira sebagai keseimbangan dinamik. Maksud dia pada waktu masa yang panjang kita nampak ada kenaikan suhu ataupun penurunan tapi untuk tempo yang lama. Okay. Bumi juga, atmosfera uh, merupakan satu sistem dalam keadaan mantap. Sebab perubahan iklim yang kita alami pada hari ini adalah satu proses yang sangat slow. Dia memerlukan beberapa ratus, bahkan ribu tahun uh, baru jadi. Uh, itu menunjukkan dalam tempo yang singkat itu tak banyak berubah kan? Tapi lama untuk tempo yang lama, 100 tahun, 1000 tahun, dikekal lebih kurang sama saja. Kalau kita lihat dari segi gambar saja, yang X itu menunjukkan keseimbangan dinamik yang menunjukkan kenaikan. Ini pula juga keseimbangan dinamik menunjukkan penurunan. Okay? Tapi di sini berlaku satu ambang. Itu sesuatu perkara besar berlaku menyebabkan uh, sistem itu loncat kepada paras yang baru. Dan kita panggil ini sebagai keseimbangan metastabil. Misalnya di sini, uh, ini katakan kalau iklim lah kan, uh, ini pemanasan global, lepas tu dia turun. Tapi di sini, zaman AIS, uh, berlaku tiba-tiba berlaku uh, letupan gunung berapi secara besar-besaran. Huh? Dengan itu, uh, kebakaran, Berlaku dengan besar-besaran menyebabkan suhu naik tiba-tiba. Walaupun pada zaman ais, so ada tempo yang panas di sini. Ambang itu ialah sesuatu palas di mana sistem itu uh, membatasi uh, sesuatu uh, batas. Lepas tu sistem itu akan hancur. Okay. Contoh El Nino membawa kemarau yang kering sehingga ambang dibatasi lalu kebakaran ha? spontan berlaku. Ambang itu macam satu paras kritikal. Hujan lebat menyebabkan paras sungai Kelantan naik. Lepas tu banjir berlaku. Ambang itu ialah benteng dia. Ah. Benteng sungai yang tinggi sekali ialah ambang dia. Lepas lepas benteng itu air akan melimpah keluar. Okey? keseimbangan metastabil saya sudah terangkan ialah satu sistem baru jika berlaku uh, perkara yang tiba-tiba di sini ya. ok, uh, sekarang kita lihat pula beberapa sfera dalam sistem bumi atmosfera tentang dalam, uh, tentu sekali dalam iklim itu kita menentukan uh, mementingkan atmosfera Sebab semua iklim, unsur iklim ber, berlaku dalam atmosfera. Namun demikian, kita harus juga beri perhatian kepada hidrosfera, litosfera dan lain-lain. Sebab semua sfera itu boleh mempengaruhi atmosfera. Misalnya sebagai contoh, hidrosfera itu menyumbang sejatan perpuluhan kepada atmosfera. Sebab itu atmosfera ada awan. Ha? Ha, ada hujan, kan? Okay. Kemudian, litosfera juga menyumbang habuk kepada atmosfera. Menyumbang aa, berbagai cintur. Ciri-ciri nukleus cita yang membentuk awan, membentuk hujan. Kriosfera itu ais. Ais penting kepada atmosfera tak? Penting. Ha? Sebab ais itu boleh menyejukkan suhu. Menyebabkan atmosfera tidak panas. So dia boleh mengawal suhu dalam atmosfera. Uh, Biotik pula, ekosfera, biosfera, mempunyai perkaitan yang rapat dengan atmosfera sebab itu kita pergi lawatan ke taman negara ialah untuk menentukan membincangkan bagaimana biosfera itu berkait dengan atmosfera, mempengaruhi iklim iklim juga mempengaruhi hutan, hutan juga mempengaruhi iklim, jadi ada satu saling hubungan yang rapat okay. phytosfera ialah pokok saja tumbuhan, zoosfera ialah uh, binatang atau haiwan adakah Haiwan boleh mempengaruhi iklim? Cuba fikirkan Manusia memanglah boleh Antroposfera kan? Manusia dengan teknologi moden, Dengan menggunakan bahan api fosil Membakar hutan Menggunakan elektrik Industri, kereta dan lain-lain Semua itu akan menyebabkan pencemaran Menyebabkan kepanasan Menyebabkan pulau haba bandar Macam-macam berlaku Hujan asid Tapi haiwan boleh? boleh kan? Bagaimana? Jangan cakap boleh tapi tidak ada sokong Bukti sokong Pereputan? Bagaimana haiwan boleh mereput? Ha? Dengan iklim ha, Bukan dengan biosfera sendiri ha? Haiwan itu uh, Macam lembu, biri-biri dan lain-lain Kalau pentenakan ha, Secara besar-besaran akan menghasilkan Banyak gas mitana, betul kan? Ha, metana itu ialah satu gas rumah hijau yang menyebabkan uh, pemanasan global berlaku. Okey, tapi selain daripada itu secara tidak langsung untuk industri penternakan, sebelum penternakan boleh berlaku, apa kita perlu buat? Kita kena ada ladang kan? Takkan tiba-tiba ladang itu ada. Potong pokoklah betul, betul ya, ha? Kena tebang pokok, kena menyah hutan barulah dapat tempat untuk mentenak dia. Ya? So, ha? secara tidak langsung, juga boleh mempengaruhi, dan, satu lagi ialah, ternakan itu perlu makanan, kita tanam, kena buka lagi banyak hutang, untuk tanam jagung, sebab lembu itu makan jagung, di Amerika lah dia makan jagung, dia bukan makan lembut, macam di Malaysia, banyak makanan perlu disediakan, untuk pertanakan, selain daripada itu, ada juga, sisa-sisa, macam racun dan sebagainya, bila, kita uh, gunakan insektisida, ya, ya, uh, racun serangga dan sebagainya ya, dalam sistem itu. Okay, ini mungkin kita lihatlah lebih jelas tentang beberapa sfera dan interaksi dia. Secara umum ada empat sfera yang besar saja, yaitu atmosfera, litosfera, biosfera dan hidrosfera. Tapi dalam biosfera itu kita boleh pecahkan lagi kepada zoosfera, entrosfera, ha, entroposfera dengan fotosfera tiga. Kriosfera itu sebenarnya datang dari hidrosfera sebab air juga kalau kita cairkan air itu airlah kan. So pada umum dia ada empat saja. Ini membayangkan uh, perkaitan yang lebih kompleks. Ini contoh-contoh interaksi antara sfera atmosfera dengan litosfera jerubu ha? adalah sesuatu uh, interaksi jerubu datang dari mana? Hah? Jerubu yang kita nampak dalam atmosfera sumber dia adalah kebakaran hutan ialah satu sumber kebakaran hutan. Ha? Nombor dua adalah tiupan habuk dari kawasan kering gurun naik dalam atmosfera. Nombor tiga ialah kita guna bahan api fosil. Itu industri, kenderaan, semua itu habuk-habuk naik ke atas, dapat jerebu. Jadi, kita sentiasa kita uh, blame ha, ataupun kata, oh, kita dapat jerebu sebab jiran kita membakar dari Indonesia. Sebenarnya, separuh daripada sumber jerebu adalah sumber kita sendiri. Ha? Dari kita punya industri, kita punya kereta, ha, kita punya rumah dan lain-lain. Malaysia sendiri pun ada bakar hutan. Ha, bukan sahaja di Indonesia contoh interaksi sfera antara atmosfera dengan hidrosfera kita boleh bincangkan kitaran hidrologi okay. sejatan naik okay. kemudian perpeluhan dapat awan hujan berlaku ha, kerpasan kemudian turun balik semua itu ha, dengan jelas kita boleh bincangkan kaitan itu beri tumpuan kepada ini ya. tenaga dan iklim Uh, uh, merupakan uh, sesuatu yang sangat penting kenapa kita perlu kaji tentang tenaga dalam iklim sebab tak ada tenaga, tak ada iklim semua unsur-unsur iklim macam angin, suhu, tekanan awan, uh, lembapan semua berlaku disebabkan tenaga itu tidak seimbang yang diterima daripada matahari itu, setengah tempat panas setengah tempat kurang, panas sejuk jadi semua tempat itu perlu ada sesuatu keseimbangan, perlu ada pemindahan tenaga dan sebab itu unsur-unsur iklim itu terbentuk. Unsur iklim itu adalah semata-mata untuk memindah tenaga, untuk seimbangkan tenaga. Ada dua hukum termodinamik. Pertama itu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Semua tenaga yang kita perolehi di dunia kita datang dari matahari. Nombor dua, tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Walaupun kita tak boleh cerita dia, tenaga itu boleh berubah. Dari tenaga bahangan, bila diserap oleh air, jadi air jadi panas, sudah tukar kepada haba rasa. Dan jika air itu panas lagi, sejatan berlaku. So, haba rasa tukar kepada haba pendam. Haba pendam itu naik ke atas, jadi sejuk. Perpuluhan berlaku, tukar balik kepada air. Ha, pada masa itu, tenaga haba pendam tukar kepada tenaga Potensi, awan. Bila hujan berlaku, tenaga kinetik So, macam-macam perubahan berlaku dan kita boleh bincang semua itu semasa tutorial. Itu dia, ha, contoh dia. Ha. Bukan sahaja dari segi sejatan, dari segi angin, ialah tenaga kinetik dan sebagainya. Ha. Kilat ialah tenaga elektrik, guru, bunyi. Semua, Pekara-pekara tenaga yang ada dalam dunia itu adalah dari matahari. Saya cakap di sini tenaga bunyi saya juga dari tenaga matahari secara tidak langsung. Sebab saya makan sayur, saya makan daging, tenaga itu dipindah ha? dari sayur, dari daging itu kepada saya. Kemudian pada saya tukar tenaga kimia itu untuk jadi bunyi. Bila saya bergerak itu tenaga kinetik. Ha? Bila saya bersukan juga tenaga kinetik. Ataupun Badan saya perlu saja dalam sini sejukkan. So ada tenaga haba dari badan saya pindah ke luar. Itu juga ha, sejenis tenaga. Haba rasa. Apa yang kita boleh ukur dengan termometer ialah haba rasa. So kita berhenti di sini untuk hari ini.